Lupa. jangan lupa subscribe dan like-nya ya terima kasih assalamualaikum assalamualaikum salam alaikum campur racun ah, Terima kasih. Dan jangan lupa jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, asalamualaikum. Asalamualaikum, campur racun. Jadi dia po langsung. Wah, di cepatnya marah kelihatan oke saat Tinggalinnya tanpa tampo Subscribe aja, like oke okay, Brodi pohon ikan jadi oke okay, ini masih korena kan? yang 20 atau 50 oke okay, Brodi enggak ikutnya kan pohon pohon subrek hula iya Agak jelas lu begitu, Bego. Nasi goreng, kambing spesial, terus telah... I'm dead! Go down! Eh, siang, nggak jawab! jelas lu begitu, Bego.